Oke, okay, jumpa dengan kami kami mendapatkan sebuah alat untuk mengepres plastik ya. Hilangnya mati pada alat ini coba kita hidupkan. Sepertinya kok nyala ya alat ini nyala dan pada amper terlihat ada wattnya ya ada ampernya tapi bilangnya oh iya sepertinya kadang mati kadang nyala bisa diperhatikan kadang ma nyala kadang mati seperti ini ya mungkin penyakitnya kadang nyala kadang mati oke okay, mati dan nyala. Ya, nyala nyala lagi ya Gak ada mati Oke kita akan mencoba memperbaiki mengecek semua sistem penyebab pada alat pengepres apa namanya plastik ya Kenapa kok bisa nyala bisa mati kemungkinan pada bagian kabel ya seperti ini kabelnya kemungkinan sudah mau putus atau putus di dalam ya? Kadang nyambung, kadang tidak. Oke, okay, kita akan periksa. Kita harus membuka untuk semua sistemnya, ya. Pada bagian bawah, kita akan mengecek semua kenapa penyebabnya, kemungkinan kabel, kemungkinan lainnya, ya. Oke, okay, untuk rekan-rekan yang ingin memperbaiki sendiri, bisa melihat triknya atau caranya kalau terjadi mati nyala ya, tidak mau ada nyala oke okay. selamat menyaksikan untuk rekan-rekan kita akan mengecek kita akan mengganti dulu kabel ya oke okay. kita akan mengganti kabel dan kita periksa semua sistemnya ya oke okay, bisa kita lihat untuk videonya Oke, okay, sepertinya hanya kabelnya saja yang bermasalah. Oke, okay, videonya sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Untuk rekan-rekan kalau mengalami perusahaannya sama bisa mengganti kabel. Dan kita mengecek yang lainnya juga bisa. Oke, okay, seperti ini ya. Sudah kita tes ternyata kabelnya kabelnya saja dan tinggal kita menutup ya untuk alat ini sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oke. Okay. Untuk rekan-rekan ya yang baru mampir bisa klik subscribe ya. Dan klik lonceng dan share ya untuk rekan-rekan biar channel kami dapat berkembang. Dan Nanti kita akan berikan trik-trik lainnya yang terbaru untuk para pemula yang ingin belajar di segala macam skill, ya, dan bisa juga mampir di playlist kami. Sudah lengkap di apa namanya, channel kami ada. Servis Jepara juga bisa mampir di sana. Oke, okay. videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lain dan jangan lupa untuk share dan klik subscribe. Oke, okay. terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.